Oke, okay. apakah Wasem akan uh, menggantikan JavaScript? Wasem gimana kabarnya? Kabarnya baik. <laughs> Kayaknya agak stagnan ya tahun ini ya. Belum ada inovasi yang gimana-gimana. Tapi penggunaannya udah cukup banyak ya. Uh, kalau akan, JS akan ditinggalkan tidak? Karena Wasem itu bukan dibuat untuk menggantikan JavaScript. Jadi Wasem bisa jalan kalau dieksekusi dari javascript gitu. jadi mungkin agak sedikit mis uh, persepsi ya dari sana ya jadi sebenarnya ya javascript sama wasm jalan beriringan gitu aplikasinya tetap dibikin pakai javascript hal-hal yang apa kerjaan-kerjaan uh, berat dikerjakan oleh web assembly contohnya figma betul figma pakai web assembly tapi Front end-nya pakai apa? React, ya.